Manusia dan jentera tidak dapat dipisahkan. Okay, kalau kita lihat hari ini kan, pembinaan otomotif tanpa sempadan. So kalau kita lihat di dalam dunia, pencipta-pencipta kereta baru, pencipta-pencipta kereta di dunia semakin hari semakin bertambah. Kerana teknologi otomotif tanpa sepadan ini akan berlumba-lumba untuk mencipta keganasan di jalan raya. Tetapi sebenarnya satu pengiktirafan kepada mereka yang benar-benar mengetahui tentang otomotif. Otomotif ini memberikan kemudahan dan kemerekaan senangan kepada mereka-mereka yang mau menggunakannya. Hari ini kita nampak negara-negara yang dulunya tidak pernah invok langsung tentang otomotif. Tapi hari ini telah mula berkecimpung. Kalau kita lihat sewaktu-waktu dulu, dia tidak pernah mengeluarkan kereta. Tapi hari ini dia telah banyak mengeluarkan kereta, terak, lori, bas. Iaitu kita sebut saja terus negara China. Dan dalam beberapa hari ini dan beberapa tahun yang lepas, pengeluaran dia seperti mana? Dan hari ini jauh-jauh lebih baik. Bagaimana 5 tahun akan datang? Bagaimana 10 tahun akan datang? Mungkin dia telah menguasai dunia. Ramai yang akan berkata Oh produk negara ni tak bagus Produk negara tu tak bagus Apa yang bagus? Siapa yang bagus? Sebenarnya pengguna lah yang akan menentukan Semua kereta itu mampu untuk bergerak Semua kereta itu mampu mengikuti piawaian yang telah ditetapkan Untuk negara kita di bawah seksyen 66 Bracket 1, Bracket PP Semua kenderaan mesti menjalani pemeriksaan. ...dipanggilkan kelulusan jenis iaitu vehicle type approval. Tanpa sijil tersebut, kenderaan tidak sesuai berada di atas jalan raya. Dan semua kenderaan ini perlu menjalani persekaan setiap part and komponen kereta-kereta itulah mendapati piawaian yang telah ditetapkan oleh antarabangsa. Kerana negara kita telah mengamalkan UNR United Nation Regulation. Di mana setiap kereta mesti mematuhinya. Dan apakah anda mampu menilai? Adakah anda mampu mengetahui tentang teknikal? Kerana teknikal berkualiti satu identiti untuk sendiri lebih selesa dan lebih selamat bila berada di atas jalan raya. Jadi berhati-hati apabila kita memilih kenderaan, apabila kita memiliki kenderaan. Bukan maksud kenderaan Cina itu tidak baik atau kenderaan Korea itu tidak baik atau kenderaan Jepun tidak baik bahkan kenderaan Malaysia itu yang paling penting membuat keputusan untuk memiliki kenderaan